gelap banget ya. Oke. Okay. Okay. Ini masih pagi ya. Jadi masih gelap banget. Nanti kalau udah siang mah kayaknya agak terangan ya sekarang masih agak gelap karena cahaya matahari belum masuk ke sini kita pagi-pagi udah ada di tengah hutan oke kita akan coba explore di daerah sini ya oke lanjut oke lihat teman-teman ini keren sekali ini kungkang ya kungkang hutan lihat nah ini hampir seperti mirip daun lihat di saat ditumpukan daun dia mirip banget berkapulase lihat wow keren sekali lebih dekat nah lebih dekat lagi oke seperti ini ya penampakannya cukup keren dan dia memiliki warna yang oranye oke lihat di atas kepalanya memiliki antena dua. Oke. Okay. Sekarang kita ada di atas bukitan. dimana itu di bawah itu jurang. Oke. Okay, jadi di bawah itu jurang. Kita harus berhati-hati karena sering longsor. ada nah, di atas bukit ya, itu ke atas lagi Kalau ke bawah lihat, nah Di bawah itu ada sungai di situ ada air terjun yang cukup rendah Kita akan coba ke bawah ya Kalau ke atas itu enggak eh, ada hewan Coba kita akan jalur bawah, cepat kita ketemu ya Nah, jalurnya cukup vertikal banget Kita harus hati-hati, kalau jatuh itu di bawah ada bebatuan, lihat jadi yuk, lanjut Oke, kita turun Oke, okay, saya juga di sini menemukan buah loa. Oke, okay, ini buah yang sering saya jumpai di hutan. Oke, okay, buahnya cukup keren. Nah, pohonnya seperti ini. Lihat, keren. Ini adalah makanan hewan. Nah, si buah loa ini memiliki nama ilmiah yaitu Pichus Racemosa Oke, okay, lanjut. Ini air terjunnya ya. Di situ ada berpundak-pundak. Nah, di atas ada lagi. Oke, okay, kita akan coba cuci muka. Kayaknya seger banget nih airnya. Oke, okay, lanjut. Airnya cukup segar banget. Ini air asli pegunungan, cukup jernih dan harum banget. Nah, kita juga bisa minum. Ayo lihat minum. Oke okay, lihat saya di tebing-tebing ya lihat tebing-tebing seperti ini saya menemukan nih sarang burung nggak tahu ini sarang burung apa oke okay. nggak tahu isi rayap ataupun sarang burung dan biasanya di tebing seperti ini ya dan ciri-cirinya seperti ini di sini juga ada bekas makanannya di sini melingkar oke okay. biasanya sarang burung pekep udang. Oke, kita coba di dalamnya. Apa ya? Kayaknya ini mah kosong, nggak ada isinya.